Surya, bahkan bikin PLN sendiri kalau perlu. Kita bikin yang namanya Santara. Kalau Venezia punya koleganza, kita punya Santara. Tujuannya satu, memobilisasi vertikal pelaku UKM Indonesia. Dan kalau koleganza cuman bicara funding, di Santara funding plus kita kasih ilmunya sekalian. Ilmunya sudah dirangkum dalam buku Skill Up Playbook, praktekkan bareng-bareng. Dan silahkan amati. Saat Anda baca dan praktekkan ilmu tersebut, bisnis Anda akan cepat naik dari 1.0 ke 2.0 ke 3.0 sampai 4.0. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau sudah sampai 3.0 atau 4.0, ke Anda bareng-bareng si loyo ini untuk melawan mafia dan kebijakan yang merugikan NKRI. Kalau sudah naik kelas, siap nggak Anda bantu adik Anda untuk naik kelas juga? Karena, kalau kita lihat Venezia, mereka menjadi makmur saat semakin banyak orang kecil yang menjadi kuat. Maka, daripada nggerendang terus, udah deh, kita beresin bisnis. Kita gedein, kita bangun kekuatan bareng-bareng. Nggak -bareng. gampang memang, tapi apa nggak capek ditindas Cina sama Amerika terus?